teman-teman kita cari mainan lagi aku sudah punya wadah nih ayo kita cari mainan la la la la la la la la wow kita dapat mainan teman-teman ini mainan apa ya yang kita periksa wow tempatnya dalam banget ini ikan keluar dari sini ya ini namanya ikan duyung loh teman-teman warnanya cantik ya seperti cumi hitam Yuk kita simpan teng Ayo kita cari lagi ayo-ayo mainan-mainan dimana kamu aku mencarimu mainan-mainan Oh di sini ada rawa rawa nih teman-teman hati-hati ya kalau bermain di rawa nanti ada hewan buasnya loh? Kita dapat apa nih teman-teman? Dia selalu melihat-lihat sama kita loh. Ayo kita lihat ini hewan apa. Oh, ini anjing loh teman-teman. Ini namanya anjing. Suaranya, auh Atau, gong-gong gonggong -gong -gong. Ini hewan anjing. Kita simpan lagi. Ten. Ayo kita cari lagi teman-teman Mainan-mainan Dimana kamu Aku mencarimu wow. Ikan apa nih teman-teman Warnanya cantik banget Wadidaw Kita dapat lagi Ikan warna orange Dan matanya yang bulat Wadidaw Simpan lagi Bucuk mainan-mainan dimana kamu aku mencarimu lalala la, la. Ayo kita cari mainan lagi teman-teman Wow aku dapat mainan loh teman-teman ini hewan apa nih teman-teman ini apanya Wow ini bokongnya dia lagi ngapa Oh dia lagi cari makanan loh teman-teman ini namanya ayam kalkun cantik banget ya bentuknya juga unik ayo kita simpan Ting. mainan mainan ayo kita cari mainan lagi mainan mainan dimana kamu oh ini apaan teman teman wadidaw cantik sekali warnanya imut dan lucu ini namanya anjing laut teman-teman ayo kita simpan bla bla bla bla bla bla bla kita simpan ya teman-teman hari ini kita dapat banyak mainan loh teman-teman ayo kita cari lagi ayo mainan-mainan dimana kamu dapat lagi nih teman-teman. ini mainan apa? wow ini kuda teman-teman. ini kuda yang kuat berlari. yang biasa dipertandingkan. ini kuda balap. yuk kita simpan. Teng. wow hari ini kita beruntung banget teman-teman. dapat banyak mainan. ayo kita cari lagi mainan mainan dimana kamu wadidah mainan kamu di mana uh kita langsung dapat dua bintang loh teman-teman ini satu warnanya orange ini bintang laut juga dan yang satunya lagi warna hijau ye kita dapat dua bintang laut Hore, kita simpan ya teman-teman. Teng-teng. Wow, mainan kita sudah banyak nih teman-teman. Ayo kita cari lagi mainan. Oh, ma wow, kita dapat dua mainan loh teman-teman hari ini. Kita dapat. Ini kan apa teman-teman? Ada yang tahu? Ini namanya ikan hiu. Ini short Warnanya cantik ya teman-teman Wadidaw Ayo kita simpan Ayo kita ambil hewan apakah ini satu teman-teman Hewan apakah ini teman-teman Kita lihat Wadidaw Ini namanya hewan katak Mana suaranya katak Oh suaranya lucu ya Nggak seperti aslinya Oke bosku, kita simpan. Tung. Oke teman-teman, mari kita hitung berapa banyak mainan kita yang kita dapat hari ini. Oke oke. Yuk kita hitung teman-teman. 1, 2. Ini namanya kuda tiga, ini namanya anjing laut ini bayi-bayi anjing laut teman-teman, warnanya lucu-lucu ya tiga dan ini hewan yang selalu melolong kalau di dikala tengah malam ini namanya anjing empat ini katak yang suka tinggal di air lima dan ini ikan enam, dan ini bintang laut. orange tujuh ada shark di sini, delapan ada ayam kalkun di sini, sembilan dan ada bintang laut yang hijau dan cantik di sini. Sepuluh hari kita dapat, hari ini mainan. 10 buah. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah.